Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Imam Blas Kelas 12 IPS SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung Dengan guru pembimbing Ibu Aisyah Cinta. Perkenankan dalam video pembelajaran ini Saya menyampaikan materi mengenai Menumbuhkan semangat berinovasi Oke teman-teman jika seseorang dalam kondisi suatu tekanan, tertentu kadang kala akan memicu semangat berpikir yang berbeda dengan sebelumnya. Tidak jarang inovasi baru akan muncul dari kondisi yang semacam ini. Maka jika dimakna dengan jika positif, pandemi ini juga memiliki peran membantu pribadi seseorang untuk maju. Dengan demikian, jika tujuan kewirausahaan ini tercapai, maka perekonomian nasional akan bertumbuh Beberapa ciri-ciri orang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah memiliki sifat kreatif dan berani memiliki kemauan yang keras dan semangat yang tinggi, mampu menganalisis masalah dengan baik memiliki jiwa kepemimpinan totalitas pada bisnis yang dijalannya. Oke teman-teman semuanya sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.